Hello, apa khabar semua? Terutamanya kepada guru-guru yang berada di luar sana. Semoga masih lagi tenang dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Untuk video kali ini saya nak terangkan cara kita gunakan Canva untuk sediakan video pengajaran yang dengan berserta dengan webcam dan audio. Sebelum ini kita hanya boleh gunakan Canva untuk sediakan video uh, seperti ini, montage dan umpamanya dan kita boleh letakkan perkara-perkara uh, penting seperti uh, nota ataupun uh, keyword ataupun kata kunci kepada pengajaran kita ataupun topik-topik menarik yang kita ada. Tapi sekarang uh, Canva telah pun sediakan satu fitur recording yang baru. Kita hanya perlu ke presentation umpamanya. Kita boleh sediakan slide kita terlebih dahulu, pergi ke presentation. So anda boleh sediakan uh, slide melalui Canva. Tekan sahaja template yang kita kehendaki. Contoh yang ni, kemudian editlah seperti biasa. Ini satu. So kalau nak tukar gambar semua tu, kita hanya tukar sahaja. Boleh ke elemen-elemen di sini kan. Foto yang ada di sini kita boleh search. Uh, book umpama je. So, kita boleh drag kalau nak lah. Okay. Kalau, kalau kita nak edit apa yang betul. Uh, ni saya saya sample saja Alright. Okay pergi ke elemen. Kita boleh tambah elemen-elemen. Kita nak tambah uh, frame, shape. Shape dia ada banyak. Alright. Banyak jenis yang kita boleh tambah. Dan sebab lah. Bila kita dah. Uh, puas hati dengan yang ni kita bermula lagi page yang kita nak pilih saja template yang kita hendakki tu atas ni ikut turutan dia kita boleh pilih mana yang kita nak so apabila sudah selesai kita punya slide kita dah bayangkan yang ni dah selesai kita dah lengkapkan slide kita kita hanya perlu tekan 3 dot di sini dan kemudian uh, present and record so tekan yang ni dia akan dibawa ke recording studio Canva dan dia akan access kamera kita. So kita boleh pilih kamera klien kalau kita nak. Ataupun uh, mikrofon yang lain. Kemudian kita tekan start recording. Dan kita boleh bercakap seperti biasa, anda akan lihat bahawa dia sedang merakam di bahagian ni sahaja dan tidak merakam di bahagian tepi. So kita boleh tambah nota-nota di tepi ini untuk guide kita dari segi keyword yang kita nak cakap. So kita boleh letak keyword dan umpamanya. Dan kita bercakap seperti biasa dan kita pergi ke slide sesuai dan bercakap juga seperti biasa dan seterusnya dan seterusnya dan tekan saja end recording dan dia akan uh, upload recording itu ke dalam uh, account kanva, kanva kita tadi tunggu sehingga ia selesai uh, dan dia akan dibawa kita boleh download terus kalau nak so kalau saya nak saya boleh tekan download dan anda akan nampak bahawa di dalam slide ini ataupun presentation ini kita ada uh, rakaman so dia akan sentiasa berada di di sini. Misal kata tiba-tiba kita nak uh, tukar, kita tak nak lagi gunakan uh, apa ni, rakaman ni, kita boleh delete, kemudian buat balik ataupun kalau kita tak nak upload, kita tak nak uh, kongsi video ni ke YouTube ke apa, kita hanya copy link ni sahaja dan link inilah yang diberikan kepada pelajar kita. Sangat mudah sangat senang, sangat cepat dan tidak memerlukan uh, proses yang panjang untuk buat video kita. So, kalau saya ni So, ini adalah contoh video yang telah saya hasilkan dari itu. So, kita boleh tambah nota-nota di tepi ini untuk guide kita dari segi siwa yang kita nak cakap. Okey, nampak tak? So, slide yang kita buat melalui Canva, kemudian kita rekod juga video melalui Canva dan kita boleh sentiasa datang balik kepada presentation kita di Canva ini dan dia akan sentiasa ada di sini. Baiklah, itu sahaja tentang cara kita rakam video pengajaran melalui Canva melalui fitur terkini ini. Ha, selamat mencuba dan semoga Terus tenang dalam pengajaran Anda. Terima kasih.